Selamat mengikuti Information Technology Final Project Exhibition 2022. Ya, saya kembalikan pada Ronaldo dan Insya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak, -bapak Teddy yang telah memberikan kata sebutan pada malam hari ini. Tentunya kata-kata tadi sangat inspirasi kha yang nanti akan lulus nanti. Nah, sebelum kita pada inti acara mendengarkan presentasi dari mahasiswa yang akan lulus di tahun 2022 ini. Kita akan mengambil foto bersama terlebih dahulu kepada multimedia kami persilahkan. Oke ke teman-teman minta dinyalain dulu kameranya kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Di sini di layar saya terdapat tiga layar berarti tiga kali satu dua tiga ya. Oke satu dua tiga. Oke terima kasih teman-teman. Nah, tanpa sabasi lagi, sekarang kita akan masuk ke dalam inti acara. Yang pertama-tama, saya serahkan kepada Ronaldo untuk membacakan siapa saja yang akan presentasi pada malam